Halo, Ma bro! Ketemu lagi di channelnya Si Muni. Kali ini, kalian main Ragnarok Online, Ma bro. Ini kalian kalau nggak tahu kebangetan, kalian coba aja. Ada satu hal yang pengen gue sampaikan, yang gue baru main juga, tapi ada fitur yang memang cukup menarik ya, dan unik untuk kita bahas, Ma bro. Ini adalah socket stone yang bisa membuka Adalah item kalian yang dimiliki untuk equip. Jadi ada beberapa equip yang didapat, baik dari box ataupun dari dropan ya bro ya, yang memang belum muncul soketnya ataupun belum diaktifkan. Dan kita harus nyari NPC-nya yang memang ngejual batu tersebut untuk membuka soket kita. Soket it, itu seperti kartu yang ditancapkan di equip kita agar menambah power, bro. Baik itu damage, vitality, ataupun uh, stream uh, apa, cast delay ya. Dan kebenaran gue punya jadi gua beli aja walaupun agak sakit ya NPC nya mahal banget Socket stun ini harganya goceng mah bro 5.000 kristal nah ini walaupun agak kurang GG gua cobain aja untuk coba tes Kalian kita sharing informasi mah friend jadi ini gua punya uh, item untuk kepala Lucu banget ya naga kecil yang bisa lompat-lompat di atas kepala Tapi eh, gue juga punya daun yang digigit Ya walaupun gak terlalu hebat jadi meja ya Nah kita buka aja soketnya Jadi setiap aksesoris kita itu ada soket yang bisa dibuka untuk ditancapin kartu Oke okay, ini gue udah aktifin dua-duanya untuk equip beneran kartu gua emang untuk equip Jadi untuk di mulut ya Kalian jangan sampai salah, lihat dulu kartunya Itu khususnya untuk apa? Apakah ada untuk senjata, ataupun mulut, ataupun kepala ya? Nanti bisa kita coba masukin Ini kebenaran kepala dan mulut bisa dimasukin dua-duanya kartu yang gue punya Jadi kita langsung praktekin aja Walaupun memang untuk magic damage kartu salah satunya gue gak punya Tapi gak apa-apa untuk pennya yang menambah 60 status kita Kita pasangin aja sama bro jadi cukup sederhana simpel, kita tinggal masukin aja ke mana yang akan kita uh, colok ya bro <laughs> oke okay, kita udah coba langsung cek aja, kita lepas dulu si daun itu uh, pennya cuman 72 poin ya bro ya nah di sini pun kalian bisa ngecek status untuk uh, di informasi detail statnya Sebenarnya sih untuk kelas uh, merchant gue ini memang sangat butuh sekali haste ataupun critical damage ya bro ya Tapi nggak apa apalah gue mainnya standar aja Jadi ini gue pakai terus kita cek lagi kita nambahnya berapa Tadi 72 Ada satu kartu juga dua kartu malahan gue dapat ini dari box dan nggak bisa dijual Tapi ini gue berhasil untuk dua hari kemarin begadangin itu uh, uh, chart jadinya dapat tuh si tengkorak ya. Si tengkorak cukup mahal aku denger ya. Nanti kita cek di di pasar penjualan kita di Exchange Center berapa harganya dia, ma Bro Mungkin kalian agak kaget ya nambah status 20 dan harganya wkwk, Bro 92.000 ya. Ini harga maksimal dari batasan pasaran. Jadi eh, terserah kalian kalau kalian beruntung dapat, malahan aduh-aduh ada yang di PO juga, Bro. Jadi Uh, ini sangat sangat banyak orang yang butuhin berarti ya dan hanya bisa dipasangnya di senjata itu ada lambang logo senjatanya kita pasang bisa di uh, R atau L ataupun di tameng atau di senjata X nya ya udah makasih banyak atas kesediaannya untuk menonton CO at my live streaming ma bro sampai jumpa dadah bye bye